Hari ini Kakak mencari mainannya di bebatuan nih, teman-teman. Bantu Kakak ya menemukan mainan teman-teman. Yuk, cari bersama dengan Kakak ya, teman-teman. Wah, di mana nih mainannya? Supaya kita dapat yang banyak untuk kita bawa pulang nih, teman-teman. Di mana ya? Aduh, Kakak belum melihat sesuatu pertanda terdapat mainan, teman-teman. Ngadedaw. Oh, Pak nih teman-teman. Wah, kita dapat mainan kepiting teman-teman nih kepiting masukin ke wadah ya teman-teman dan kita dapat dua bintang laut teman-teman wadidaw nih kita sudah dapat tiga mainan teman-teman cari lagi ya teman-teman wah di mana nih mainannya kakak sangat suka berburu mainan teman-teman wah teman-teman harus semangat ya menemani kakak untuk berburu mainan soalnya berburu mainan sangat seru sekali teman-teman mana lagi ya mainannya ini kakak harus semangat nih cari mainan untuk kakak pulang untuk kita main bersama teman-teman Wah, -teman. wow panik wow, teman-teman wadidaw kita dapat kepiting lagi teman-teman lihat nih hati-hati ya nanti dicapit loh teman-teman kakak dapat kepiting lagi dan kakak dapat lobster juga ini namanya lobster teman-teman dan ini ya kakak dapat ikan hias kuning teman-teman wah warna ikan ini ada kuning hijau dan hitam juga teman-teman wadidaw masukin ke wadah ya lihat nih teman-teman kakak sudah dapat lumayan loh teman-teman dimana lagi ya teman-teman mencarinya supaya kita seru-seruan cari mainan harus dapat yang banyak-banyak teman-teman di mana nih mainannya teman-teman aduh mana ya wah apaan nih teman-teman kita dapat pari kuning teman-teman parinya cantik ya kakak suka makan ikan pari teman-teman bagaimana dengan teman-teman semua suka juga makan ikan pari wah kita dapat banyak mainan teman-teman lihat nih kita dapat ikan nemo ini apa ya ya mana apaan nih Wah, kita dapat ikan lumba-lumba nih teman-teman. Lihat nih, kita dapat lumba-lumba. Terus, kita dapat, wah, kita dapat hiu martil teman-teman. Lihat nih, bentuknya hiu martil. Ini namanya hiu martil ya teman-teman. Oke, kemasukin ke wadah teman-teman. Lihat nih teman-teman, mainan kakak sudah banyak ya. Wadah kakak sudah hampir penuh cari lagi ya yang lebih semangat lagi siapa tahu nanti kita banyak dapat yang lebih banyak lagi teman-teman wah di mana ya mainannya teman-teman wadidawadidiu -teman? wah kakak lihat sesuatu lagi nih wah kakak menemukan banyak mainan teman-teman lihat tuh teman-teman lihat kan wah kakak dapat lumba-lumba lagi teman-teman terus kakak dapat lobster eh ada gurita juga nih teman-teman ada ikan pari lagi tadi kakak dapat pari kuning sekarang kakak dapat pari hitam dan yang terakhir wah kita dapat ikan paus teman-teman ini paus raksasa loh teman-teman lihat nih teman-teman wadah kakak sudah penuh kan oke teman-teman kita mau hitung sudah berapa banyak yang kita temukan hari ini mainannya Oke, kita tempat dulu ya. Kita hitung, teman-teman: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 10 11 12 13 14 15 wah ternyata kita dapat banyak mainan teman-teman kita dapat 15 buah teman-teman oke teman-teman sampai jumpa lagi